prinsip perseroan solidaritas secara konkret dapat dibuktikan dalam bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh warga negara atau wajibnya alasannya jelas bahwa perseroan didasarkan pada atas semangat kebersamaan yang terwujud dalam semboyan filosofi hidup bangsa Indonesia darah sama tiga dengan semangat dihuni sebagai ilustrasi dapat dilihat pada gambar berikut karena ya, ada di sana ada teman yang bekerja sama ya, tapi membantu kasus sama lainnya, ya yang eh, melaporkan keterangan sebagai salah satu nilai dalam percita berat sama vivo dengan samar ini, ini yang disampaikan dari skripsi gambar. 재미 jkt Munculnya permasalahan yang e, menimpa Indonesia memperlihatkan terusnya nilai-nilai pancasila dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka kita perlu mengungkap berbagai permasalahan di negara Indonesia ini yang menunjukkan betapa pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, apa saja apa masalah-masalah yang, yang akan ditampilkan? Pada pertemuan kali ini, yaitu pertama, pertama masalah Sadaran perpajakan Sadaran perpajakan menjadi Permasalahan utama bangsa eh, Indonesia contoh kena uang pajak menjadi sebuah punggung pembiayaan pembangunan pada APBN tahun 2016 sebesar 74 mana penerimaan negara berasal dari pajak jadi penerimaan negara penerimaan itu adalah dari pajak kemudian masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan atau lembaga instansi perusahaan lain-lainnya yang masih belum sadar akan Pemenuhan sebagai kewajib sebagai kewajiban ya. Ada juga yang menyampaikan laporan yang masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sebenarnya disem, dimiliki. Bahkan banyak kekayaan yang disembunyikan Kemudian uh, sebagai ilustrasi perbanyakkan tersebut dapat kita ilustrasikan dengan. Membuat gambar ini ya, coba gambar gerbong kereta api di sini. Kita dapat lihat ada orang yang duduk di atapnya, ada yang berjumpa di pintu gerbong. Nah, mereka inilah kita ilustrasikan sebagai mereka-mereka yang tidak taat kepada atau menjalankan kewajibannya uh, sebagai wajib pajak. Jadi, mereka numpang gratis, ya di prodotas gerbong dan kelantungan di pintu gerbong Ini ada uh, rincian uh, deskripsi uh, tentang gambar dan nikmati manfaat pembangunan tanpa berkontribusi melalui pajak nah, ini dibatalkan seperti penumpang kereta api yang tidak membeli tiket tetapi menikmati manfaat fasilitas tersebut ya seperti yang sampaikan tadi inilah yang tidak yang menerima manfaat tetapi tidak melakukan kewajibannya ini adalah contohnya yang tidak uh, pajak itu seperti gambar di berbung ini diantar di atas yang ada cuman adalah mereka yang tidak terpajak sedangkan yang di dalam yang duduk dengan roti di bangku yang sudah disediakan uh, dan membayar tiket adalah contoh mereka yang sudah, sudah menanti kasih pajak ya okay dan uh, uh, uh, uh, apa namanya? Um, um, menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kemudian masalah masalah yang kedua itu masalah korupsi. Masalah korupsi di Indonesia cukup cukup cukup rumit karena bisa dikatakan uh, masalah masalah yang tidak bisa terselesaikan sampai saat ini. Walaupun sudah ada beberapa oknum yang ditangkap dan dilakukan penahanan. Nah, ini dapat kita lihat juga ada ilustrasi uh, mahasiswa yang selama melakukan untuk kasa menentang korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ditemukannya perilaku berbagai oknum yang kurang sesuai dengan standar. Nilai dan moral Pancasila. Agar perilaku tersebut bisa kita reduksi, maka mata kuliah pendidikan sila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan perilaku etik mencurigual generasi muda sebagai calon calon pejabat publik di kebudenari. Sebenarnya perilaku koruptu ini dilakukan oleh uh, beberapa orang atau segelintir pejabat publik saja. Tapi seperti kata pepatah, karena nilai-nilai setitik si, nilai si maka rusaklah susu sebelahmu. Dan inilah yang menjadi tantangan yang harus yang harus direpon bersama agar prinsip good governance dapat terwujud dengan lebih baik di negara Indonesia. Kemudian uh, masalah, masalah selanjutnya itu adalah masalah lingkungan. Dalam ya dalam ilustrasi dapat kita lihat ada uh, ungkapan atau gunung sampah ya seperti pada gambar satu di tempat ini adalah gambar sampah di bandar udang jadi sampah ini uh, masalah-masalah lingkungan yang dihadapi oleh Indonesia e, di dunia Indonesia dikenal sebagai peru dunia namun pada dua ini e, perlahan mulai segera tentang peru dunia ini di dunia e, semakin luntur ya nah banyaknya kejadian yang terjadi di Indonesia seperti kasus pembakaran hutan selain masalah hutan juga masyarakat ya tapi juga dengan masalah kesehariannya itu adalah masalah pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal ya andal dan amdal analisis mengenai analisis uh, dampak lingkungan dan analisis mengenai dampak lingkungan dua dua istilah ini dapat kita pelajari uh, di pendidikan sistem lingkungan atau tentang hutan yang di sini karena uh, nanti bisa mencari sumber-sumber uh, pengertian -sumber tentang angkatan laut karena hal ini tidak termasuk dalam uh, materi kita. Kemudian masalah-masalah uh, yang di atas selain sampah yang menumpuk juga ada uh, polusi dikebarkan oleh pabrik dan uh, nangkaan yang semakin banyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesedaran masyarakat terhadap kelestrian lingkungan masih perlu ditingkatkan Perlunya peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian dari pendidikan Pancasila. Kemudian yang eh, berikutnya kita masuk ke masalah disintegrasi bangsa. Demokratisasi mengalir dengan deras menyusun terjadinya reformasi di negara Indonesia sampai menghasilkan perbaikan-perbaikan dalam tatanan negara Republik Indonesia, regulasi juga menghasilkan dampak negatif. sebagai contoh, dapat kita sampaikan bahwa pandangan uh, masyarakat yang unik asus skilngker politik atau selentil masyarakat yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah, mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk peluasan pemerintah daerah dalam membentuk kerja-kerja yang kecil. Hal ini adalah hal yang sangat uh, uh, tidak betul sekali karena di samping uh, ada beberapa kerugian tentang otonomi daerah tentu adanya keuntungan-keuntungan yang sangat menguntungkan bagi masyarakat dan bahan-bahan tersebut daerah memang ada beberapa kerugian-kerugian kecil ya samping dengan adanya keuntungan yang lebih besar sehingga terbihan -terbihan lebih tersebut sebut bisa ditoler ditolerir dengan keuntungan yang kita di ee, diatur atau di di apa oleh pemerintah daerah ya sehingga ekonomi daerah itu bertumbuh. Uh, kemudian berdasarkan hasil survei Badan Statistik tahun uh, uh, di satu ratus kabupaten kota dan 34 provinsi meliputan dua 12.000 59 uh, responden, uh, 89,4 menyatakan penyebab kesalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikenalkan kurang paha, kurang pemahaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila. Ini dikutip dari buku daya ilmi tahun 2012 halaman uh, 3 Dan masalah yang yang selanjutnya masalah decadensi moral. Nah di sini masalah dekadensi moral itu masalah uh, yang sering terjadi yaitu fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme. Tambahan melingkis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya pada generasi muda. Seperti tontonan-tontonan kekerasan yang disuguhkan oleh media Media sosial dan media eh, di Indonesia, ya, tuntutan tuntutan kekerasan tersebut eh, sebetulnya tidak akan berpengaruh jika pendidikan sudah menerapkan eh, pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan yang tidak mendapatkan maka akan mudah menerima dan bahkan mempercayakannya sebagai efek dari tontonan-tontonan yang mengajarkan kekerasan dalam suatu tontonan dan untuk mengatasi -men, men itu, pemerintah sekarang memperlakukan melakukan undang-undang IT yang tidak membenarkan uh, pertunangan kekerasan, pertunangan vulgar uh, untuk masyarakat. Banyaknya sehingga di dalam ada sinetron-sinetron dan film-film yang ada di televisi-televisi uh, nasional sudah diberikan ya, seperti lekrek pisau dibulurkan, seperti uh, aurat yang kelihatan dibulurkan, seperti perbuatan perilaku bebas yang diperbolehkan tidak ditampilkan lagi bahkan sudah dipotong ya. Tetapi apakah dengan demikian diperlakukan yang donat tersebut dan dilanjakannya oleh media ya, penyiaran bisa merubah perilaku masyarakat? Tentang kekerasan tentu saja tidak e, begitu tidak tidak begitu berpengaruh ya karena yang menurut berpengaruh itu adalah pendidikan pancasila mereka yang sudah mereka amalkan yang betul-betul mereka amalkan di dalam kehidupan sehari-hari di samping juga e, tidak dipungkiri bahwa pentingnya juga pendidikan agama di dalam keluarga ya e, sebagai orang tua yang yang bisa mengarahkan uh, anak-anaknya ke dalam kejalanan yang yang yang apa ya baik ya jadi sebaiknya jika ada tontonan yang uh, bisa dikatakan sedikit ekstrim di revisi anak-anak sebaiknya didampingi oleh orang tua dan diberikan pengertian kalau oh, tentang tontonan tersebut dari tontonan tontonan ini bukan hanya di media televisi saja eh, dari internet pun tidak dipungkiri bahwa walaupun sudah diterapkan eh, undang-undang masih bisa di diakses eh, tentang eh, macam-macam pornografi dan sebagainya so yang bisa diakses, diakses di internet ya. Eh dan ini yang bisa menghasilkan pelaku mengembangkan kalangan remaja yang semakin berdekat tetap pelaku yang menonton tersebut masih bisa dikontomi di internet dan menjadi komponan yang disenangi oleh pengajar remaja yang dapat merusak generasi penerus uh, bangsa ya jadi hal ini yang harus kita ini adalah merupakan masalah dekadensi moral dekadensi moral yang ada di Indonesia yang bisa dikatakan cukup banyak dan dan tentu saja ini adalah e, karena meningkatnya kasus-kasus penyimpangan ekonomi remaja ini lantas adalah Menjadi pertanyaan, bagaimanakah mencegah makin merosotnya moralitas masyarakat? Enggak enggak enggak bagaimana jen. cara meningkatkan kontrol sosial dalam masyarakat yang bertabuh ini semakin permisif? Ya. Kemudian, uh, apakah cukup memadai apabila hanya dilakukan dengan cara meningkatkan pelaksanaan fungsi dan peran lembaga dari sensor film? atau komisi penyerahan Indonesia seperti yang terdapatkan tadi ya dan juga sudah saya jawab kemudian uh, upaya mencegah antififikasi moral tersebut juga merupakan tantangan bagi kita semua ya, termasuk bagi anda sebagai seorang mahasiswa kemudian apalagi masalah yang, yang dihadapi di Indonesia yang kena menjadi masalah eh uh, masalah masalah narkoba ya. Narkoba juga di Indonesia sudah termasuk kasus yang cukup tinggi. Bukan saja dari generasi muda, bahkan dari kalangan yang tua-tua pun sudah banyak kita dapat, kita lihat di media sosial maupun di media penyiaran eh, ada yang sudah tua-tua atau sudah belum juga bercerai dari narkoba bukan hanya dari generasi muda saja narkoba ini mengakibatkan banyaknya eh, mengakibatkan generasi muda yang masa depannya akan suram ya karena bercerai narkoba sangat eh, berdampak yang eh, sangat dan berdampak memprihatinkan kepada remaja. Kemudian masalah e, narkoba ini tentu akan mengancam generasi penerus bangsa Dan kita akan sangat merasa prihatin terhadap peningkatan di narkoba narkoba tersebut Jadi narkoba borgore e, ini tidak hanya masuk di, da, di perkotaan saja, tapi yang lebih banyak itu adalah di daerah Daerah, daerah terpencil atau bahkan daerah perkotaan ya, daerah pedesaan ya, karena yang dampak, kenapa daerah-daerah tersebut lebih gampang dimasuki? Karena ya itu tadi kurangnya pengetahuan tentang masalah narkoba dan pengetahuan pendidikan bersusila tentang uh, dan pemahamannya di di masyarakat, sehingga uh, tidak tahu bahwa masalah Merkoba adalah masalah yang dapat merusak generasi muda Dan juga bisa mengajarkan Masa depan dari Generasi-generasi uh, bangsa Kemudian uh, apalagi masalah Yang yang kita dapati Itu masalah penegakan hukum Yang berkeadilan nah, Ini adalah uh, merupakan simbol uh, Simbol hukum yang menjeluruh di secara, secara di dunia ya ini merupakan simbol hukum ada ya, sini gambar raja dan gambar palu hakim ya jadi sebetulnya tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum, tapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Penegakan hukum dicenturkan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata pelajaran yaitu meningkatkan kesadaran hukum pada mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa kemudian selanjutnya itu masalah terorisme yang kedelapan adalah masalah terorisme masalah, yang, ketiga, masalah, terorisme. masalah uh, yang sangat besar yang cukup besar dihadapi di Indonesia adalah terorisme uh, asal mula kelompok ini tidak diketahui jadi begitu jelas di Indonesia namun faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku Para terorisme tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan e, melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Nah inilah yang dapat merusak citra dari agama kita ya, yang di dunia, e, di apa kita berdiri bahwa teroris itu dikatakan dari umat Muslim ya. Hal ini dikarenakan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, dikarenakan ada masalah-masalah. E, dilakukan oleh segelintir umat muslim yang mengakibatkan buruknya citra umat muslim di dunia ini. Insya Allah uh, masih bisa diusahakan agar uh, nama baik masyarakat muslim dapat kita selamatkan dari mata dunia. Karena sesungguhnya penerimaan sebuah nabi tidak mengajarkan kekerasan ya, tidak mengajarkan uh, apa namanya piminya mengajarkan tindakan kekerasan tidak mengajarkan pemaksaan kepada umatnya ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menekankan tidak mengembangkan agama Islam dengan damai, dengan uh, tidak ada pemaksaan ya, dengan mengajarkan yang baik ya kepada umat uh, Muslim sehingga tindakan terorisme ini sangat diterangkan dengan yang sudah diajarkan oleh uh, Nabi Muhammad Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya topik kita itu menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Adalah sebelumnya, uh, topik kita yang sekarang, tapi yang adalah kemarin topik kita sudah, sudah tidak cukup masuk. Ini kita masuk juga ya, ke sini di sedikit kita masuk ke ya, topik yang, yang utama kita itu, yang ini. Tapi pada dasarnya, sangat sulit, dengan topik-topik uh, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ini kenapa uh, harus ada pendidikan filsafat yang, yang tinggi. tentunya ini kita menjadi sebuah pertanyaan tanda-tanda dan tanda-tandanya yang besar. Kenapa kita sudah mahasiswa kita harus mempelajari pendidikan ini. Ya, pendidikan filsafat ini nah, karena hal ini berhubungan dengan masalah-masalah uh, yang dihadapi uh, di Indonesia seperti sudah disampaikan, disampaikan tadi ya. Di sini dapat kita baca uh, bahwa hal ini sangat, sangat uh, uh, apa namanya uh, ada pilihan tentu emang pendidikan di ini kurang penting karena tidak terkait langsung dengan program studi yang ambilnya misalnya studi kebidanan studi formasi ya. uh, memang tidak ada berhubungan secara langsung, tapi ini ya akan menciptakan akan membentuk akhlak dari mahasiswa. Eh, ya. mahasiswa tidak berakhlak tidak bisa dikatakan sebagai uh, mahasiswa uh, elit intelel elit elit apa namanya intelel intelejensi ya tidak bisa dikatakan mahasiswa yang bermoral walaupun dia di uh, program studi kebidanan. Jadi juga harus mengalami pendidikan bersihlah, karena pendidikan pancasila ini harus diterapkan di segala bidang. Karena ini berhubungan dengan moral dan etika. Moral dan etika pun sangat berpengaruh terhadap kinerja dan maupun itu kinerja uh, bagi formasi. Jika hal ini dilanggar, jika tidak ada pendidikan bersihlah maka pelanggaran pelanggaran uh, medis atau pelanggaran uh, pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik, akan dengan mudah bisa dilakukan oleh seorang hidan, juga seorang apoteker. ya sebagai contoh, bidan bisa saja uh, melakukan tindakan yang, yang, yang dianggapnya baik tapi sebetulnya bertentangan dengan moral dan etika dan di samping itu juga ada, uh, bisa juga Di bagian farmasi, obat-obatan, umat apoteker eh, bisa saja memberikan obat yang tidak sesuai dengan eh, yang dipesan oleh eh, pasien. Misalkan dari segi kualitas atau dari segi eh, harga, masyarakat minta dengan harga demikian diberikan, eh, contoh diberikan dengan harga yang lebih rendah, ya, dengan kualitas yang lebih rendah dari permintaan. Karena tahun masyarakat tentang masalah perobatan dan hanya berdekat sebagai informasi yang memahami tentang obatan, tentunya ini juga sudah melanggar uh, pemahaman tentang pendidikan bersihlah ya, melanggar moral moral atau etika dan ini tentunya juga perlu ini merupakan salah satu alasan kenapa diperdekannya pendidikan bersihlah di rumah tinggi. Kemudian. Uh, Dekadensi moral yang melanda bangsa Indonesia ditandai dengan mulai kita akan masyarakat terhadap norma-norma sosial hidup di masyarakat menunjukkan pentingnya pendanaman penilai pendanaman dan nilai ideologi penilai penilai dalam kehidupan politik para elit eh, politik eksekutif dan legislatif mulai meninggalkan dan mengabaikan budaya politik yang santun kurang menghormati fashion politik dan uh, berkering dari kejiwa kenegaraan korupsi sangat merugikan keuangan negara yang daya, daya dananya berasal dari pajak masyarakat oleh karena itu terjadi penyalahgunaan penyelenggunaan keuangan ya seperti uh, masyarakat Pak uh, Indonesia tadi yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu ya Hal-hal tersebut memang menunjukkan betapa pentingnya pendidikan diselenggarakan di rumah tinggi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, penerus bangsa, sebagai penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh moralitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat. Apa itu? Ini di, uh, dia adalah untuk memperkokoh modalitas akademik Dan dalam berperan serta dalam membangun uh, pemahaman masyarakat. Yeah. Yang antara lain yaitu, Salah sederhana gaya hidup sederhana dengan cipta dengan cipta dalam negeri. Jadi kayak hidup kita kan kebanyakan uh, kita lebih memilih barang bermerek dan dari produk-produk. Uh, impor ya, jadi produk negara, produk kita sendiri kita anggap kita remehkan, dan anggap kurang berkualitas. Jadi itu yang perlu kita tumbuhkan uh, untuk uh, uh, berperan serta dalam membangun pemahaman masyarakat. Jadi kesadaran uh, mencintai produk dalam negeri itu perlu ditingkatkan, ya. Dan sebetulnya produk dalam negeri itu sebetulnya lebih bagus dari produk luar karena uh, yang ya karena uh, produk kita ini mungkin hanya uh, kurang dari ketenangan dari segi merek ya nah, sebetulnya produk kita itulah produk-produk yang cukup bagus ya jadi ini yang perlu kita kita tanamkan sehingga sederhana ya, hidup sederhana dan cinta budaya negeri ini perlu kita tumbuhkan uh, pada diri kita sendiri ya sehingga mengurangi pemakaian e, barang-barang dari luar atau impor ya yang walaupun memang kita perlukan tapi kita pemakan dulu e, produk negeri. dalam negeri jika memang produk dalam negeri belum ada e, kita boleh mengambil dari atau impor dari produk-produk luar negeri kemudian kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang ya di sini kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang itu kita juga memikirkan kira-kira uh, untuk uh, tindakan yang dilakukan sekarang kira-kira bisa bisa bisa atau tidaknya uh, melat, uh, uh, berakibat baik terhadap generasi dan akan mendatang pada generasi uh, sesudah kita seperti anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita dan lain sebagainya. Kemudian kesadaran pentingnya semangat, kesatuan-persatuan, solidaritas nasional Kemudian kesadaran pentingnya nomor norma dalam pergaulan Jadi dalam pergaulan ada nomor norma yang harus kita perhatikan Seperti menghormati, menghargai, menyayangi ya Kalau dalam bahasa pepatah Minang uh, Seperti Seperti uh, kematang dan sawah jangan ya dalam bahasa minang dan menyambung kematang menjadi sawah jadi berbeda jadi ada jenjang-jenjang dalam pergaulan seperti yang official kita sayangi yang sama besar kita hormati yang berita kita kita hargai ya kita hormati ya sama besar kita uh, sempat cantun beramah tamah ya terjual secara mati. Kemudian kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Keenam kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. nah Kesadaran pentingnya penegakan hukum ini di Indonesia cukup cukup uh, banyak dan nah, ditemukan ya. Kurangnya karena kurangnya kesadaran penegakan hukum. Kurangnya pentingnya penegakan, uh, pentingnya penegakan hukum. Sebagai contoh. Uh, pengedar pengaruh yang, dis, yang, yang disembunyikan oleh warga, warga kampung karena si pengedar adalah warganya sendiri atau anak-anaknya tapi uh, disembunyikan dari uh, kejaran uh, para penegak warga hukum padahal sebetulnya uh, yang demikian haruslah diserahkan kepada hukum untuk dilakukan ketidakadilan hukum sehingga tidak uh, menghebatkan uh, atau merusak konstitusi ya Kemudian menekankan pentingnya kesadaran terhadap ideologi ideologi pancasila penanaman uh, dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut seperti penting karena apabila hal tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, disosialisasikan diinternalisasikan dan diberkuat implementasinya maka masalah yang begitu besar segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya suatu bangsa, ya punya punahnya suatu negara karena ada 4i yaitu industri investasi individu dan informasi ini menurut rohme pada tahun 2002 buku dalam bukunya tahun 25 ada uh, 15 Somali jadi bagi yang belum absen bisa mengikuti link yang sudah di, ada di classroom silahkan lakukan uh, mengisi agensinya untuk teman ketiga di kelas sudah saya uh, sampaikan linknya uh, juga linknya uh, karena uh, kita tahu di Indonesia atau apalagi di daerah Sumatera Barat sinyal yang tidak merata ya ada kadang, -kadang ada yang buruk ada yang ada yang bagus kadang, kadang ada yang bisa ngisi ada kadang uh, terkena maka waktunya saya kasihkan saya saya buka sampai jam malam nanti sehingga anda bisa uh, menyesuaikan dengan uh, keadaan sinyal atau keadaan yang anda lakukan karena untuk belajar online ini kita sangat fleksibel sekali karena kita tergantung dengan uh, adanya jaringan jaringan internet eh ya. kemudian untuk untuk uh, pertemuan depan saya ingatkan lagi bahwa sebaiknya mulai besok kita harus menggunakan perkayaan yang yang pantas untuk kuliah ya. Ya, ya bagi yang bagian mungkin pakai jilbab eh, ya warna hitam baju warna putih ya bagian non muslim pakai pakaian sopan rapi terambut di kantor dan tidak lupa juga lebih cowok ya di cowok tuh Wah, tidak begitu. Apa itu? Ya, Cuma penting itu adalah latihan, jadi untuk uh, walaupun kita belajar secara online, secara daring, secara daringnya kita tetap harus memperhatikan attitude terhadap pakaian. Ya, kemudian uh, kita lanjut. kita sampaikan tadi ada tujuh tadi adalah uh, untuk memperkokoh modalis modalitas peradilan sosial dan pergerakan serta membangun masyarakat ya kemudian uh, bagaimana saya intelektual ya elit intelektual dengan uh, kita juga perlu mengantarkan masalah agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap, menjawab sesuai timur lainnya, ya Inilah suatu um, kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa sesuai dengan SK Perjeniki Nomor 28 tahun 2002 Pasal 3 ayat 2 bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah filsafat merupakan bagian dari mata kuliah bernama kepribadian dalam menguasai kemampuan berpikir, bersikap berjalan dan mengambil serta berpandangan luas. Sebagai manusia hidroktol yang cara mengatakan serta terutama akan memiliki kemampuan untuk mengambil sikap tanggung jawab, percaya nurani agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan diajarkan secara acara, serta secara memecahkannya agar mampu mengenali perubahan-perubahan dalam pengembangan ilmu teknologi dan seni agar mampu memaknai peristiwa sejarah-sejarah dan nilai-nilai bangsa budaya bangsa yang mengalami proses Indonesia pendidikan musilah sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas berdedikasi tinggi dan agar menjadi pribadi yang beriman, bertakwa pada Pone Kesmani dan rohani berakhlak mulia dan berjiwa bertegak memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, bertanggung jawab sesuai hati nurani, mampu mengikuti perkembangan efek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejajaran bagi bangsanya. ya nah, Tidak. Uh, persyarat kompetensi harus Anda penuhi sebagai seorang mahasiswa. Kemudian sebagaimana yang di menganatkan dalam menonang Keputusan Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memuat penegasan tentang pentingnya ketentuan penyandang pendidikan Pancasila sebagaimana termasuk dalam pasal berikut. Pertama, pasal 2 menyebutkan pendidikan tinggi. ini Undang-undang uh, nomor 12, 12. Pertama pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dinika perbaikan. Kemudian pasal 35 ayat 3 menegaskan ketentuan bahwa pendidikan tinggi bagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memuat mata kuliah agama Pancasila dan Indonesia. Hal ini juga sudah kita ulas pada pada pertemuan yang Pertama dan kedua, Sebelumnya sudah saya ingatkan tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12-12 Tentang Pendidikan Tinggi Membuat Penegraan Besar Tentang Pentingnya Ketentur Belagi Penyelenggaraan Pendidikan Besar Sebagai sebagaimana termakut menampil besar uh, Yang sudah saya sebutkan tadi. <tuh> Kemudian, masyarakat ketentuan dalam pasal 35 E3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6.12 tahun 2017 ditegaskan bahwa penyelidikan pendidikan sila di tinggi itu wajib diselenggarakan dan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus semua dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi dengan demikian keberadaan mata kuliah pendidikan sila merupakan kehendak negara bukan hanya kehendak perseorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara. Selanjutnya mungkin ada ada yang perlu ditanyakan atau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Yora Santalafe dari Prodi S1 Informasi. Di sini saya ingin menanya Pak, kenapa di negara Indonesia bukan di, di negara Indonesia saja, tapi di negara-negara lain juga, kenapa harus ada yang namanya korupsi, Pak? Terima kasih. Terima kasih, saya akan mencoba jawab pertanyaan Yora Santalafe. <tuh> Kenapa uh, masih adanya, terjadinya korupsi bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ya Saya akan mencoba menjawab uh, Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Masalah korupsi itu sebetulnya adalah masalah yang cukup besar di Indonesia Dan masih banyak terjadi uh, korupsi sebetulnya uh, adalah suatu uh, perilaku pejabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai dan moralitas sila. Kenapa hal ini terjadi uh, dikarenakan karena uh, pemahaman uh, standar nilai dan moralitas sila yang belum diterapkan oleh si pelaku atau si, uh, si uh, pejabat publik tadi uh, dalam video serinya sehingga uh, dia uh, melakukan tindakan koruptif atau tindakan korupsi yang bisa uh, merugikan negara hal ini uh, tentunya uh, salah satu uh, penyebab mungkin masih kurangnya uh, sanksi atau tindakan yang diberikan pemerintah atau masih sangat ringan sehingga uh, mereka tidak jelat atau melakukan korupsi kalau menurut saya jika korupsi yang dilakukan sekitar 5 miliar atau 10 miliar, sedangkan sanksi yang diberikan hanya dikisar 1-2 tahun, atau bahkan paling lama 5 tahun, sedangkan eh, hasil yang dilakukan dari korupsinya sangat-sangat besar eh, dan dan mereka tentunya tidak tidak akan merasa jera karena hanya dengan diberikan sanksi sedemikian jadi jadi eh, kenapa masih terjadi, ya itu karena lemahnya menurut saya lemahnya undang-undang uh, atau uh, para penegak para penegak hukum kadang kita tidak bisa kita pekiri juga, memang uh, untuk korupsi ini sangat sulit uh, diperantas di, karena memang ya sudah menjadi atau mendara daging bukan di Indonesia saja, bahkan di seluruh dunia jadi kenapa masih terjadi di samping uh, lemahnya atau kurang tegasnya penindak apa uh, penegak hukum, mungkin juga undang-undang uh, sudah sudah kuat, tapi penegak penegak hukum uh, terhadap para kultur ini masih lemah dalam mengambil tindakan. Jadi uh, tidak bisa kita Berantas dengan tuntas tindakan korupsi ini karena suatu uh, kasus korupsi ini adalah hal yang sangat ribet sangat berbelit-belit karena melibatkan pejabat-pejabat uh, negara pejabat, -pejabat tinggi ya yeah, dan dan dan yang dan bisa nala uh, uh, bisa kita lihat bahwa Sebetulnya, untuk pemerintahan korupsi ini uh, tidak ada harus berdiri sendiri, dia Walau, dan sudah dan walaupun sudah berdiri sendiri pun masih susah untuk di, diberantas, karena memang tindakan korupsi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh para elit politik, para apa namanya para para diperlakukan para diperlakukan para diperlakukan tindakan kriminal apa namanya tindakan kriminal kelas, kelas tinggi itu jadi yang melakukan adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih Jika ada yang masih ada pada pertanyaan silakan ...mungkin masih ada lagi dari mahasiswa yang lain mau bertanya, <tuh> saya persilakan. E, sekali lagi mungkin saya ingatkan untuk pengisian, pengisian daftar hadir bisa dilaksanakan sampai jam 12 malam ini ya. Karena saya sadar bahwa e, jaringan atau sinyal internet di, di masyarakat sini daerah e, tidak sama kadang ada yang lambat, ada yang cepat, ya. kadang bakal atau kadang atau ada yang sangat susah sekali untuk mendapatkan sinyal. Jadi untuk pengisian absen untuk kelas online ini masih fleksibel, masih fleksibel ya bisa dibilang fleksibel karena tidak harus waktu itu juga harus mengisi absen, tapi masih ada toleransinya. Dan untuk uh, pertemuan kali ini, pertemuan yang ketiga ini, saya kasihkan, saya beri tulis Untuk pengisian daftar radio bisa dilakukan sampai tang jam 12 malam nanti ya, masih saya buka Dan uh, untuk, kalau jika masih ada pertanyaan, saya akan bertanya, bagaimana Yurah Love? apakah jawabannya sudah cukup atau ada kurang, silakan ditanyakan lagi Terima kasih Pak. jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan dan perkuliahan untuk eh, teman ketiga ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Eh, sebelumnya saya sampaikan lagi kalau semua eh, perkuliahan kita tetap melalui Classroom dengan media uh, atau instruksi-instruksi instruksi selanjutnya akan uh, Anda bisa Anda baca di sana atau di dalam grup-grup WA kita nanti ya. Uh, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah menghadiri perkuliahan untuk hari ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucap, saya mohon maaf sangat-sangat sekali karena uh, kualitas video maupun suaranya yang pas-pasan. Dan jika Anda tidak bisa mengikuti secara online atau secara live, Anda nanti saya kasihkan materinya di Classroom baik itu berupa materi, berupa tulis uh, e-book atau digital. Atau uh, jika Anda mau mendengarkan hasil perkelihan kita hari ini yang secara live tadi, bisa, sudah saya rekam nanti saya akan uh, bagikan linknya saya upload di YouTube dan nanti bisa mengulang-ulang kembali apa yang sudah saya sampaikan uh, secara langsung mungkin itu saja uh, yang bisa saya sampaikan uh, sekali lagi saya tekankan kalau absen uh, tidak tidak harus uh, pada saat ini kita isi tapi bisa uh, dilakukan sampai jam 12 malam nanti karena kuliah ini uh, saya kasih uh, kuliah kita secara online saya kasih toleransi untuk mengisi absen karena keterbatasan jaringan kita, keterbatasan uh, biaya mungkin atau keterbatasan sinyal yang kadang ada yang jelek, ada yang, yang bagus jadi saya kasih uh, toleransi sampai jam 12 malam malam ini untuk mengisi absen atau daftar hadirnya <coughs> Selanjutnya untuk pertemuan yang keempat, mungkin akan saya informasikan melalui WA Group juga dan mungkin atau melalui Classroom. Uh, bagi yang belum masuk, masih belum masuk ke dalam Google Classroom, uh, silakan cek di WA. Scroll ke atas, di sana Anda akan mendapatkan link masuk ke Google Classroom ya. Uh, dan dan da dari ketahuan saya masih ada yang belum masuk ke dalam google classroom ya karena mungkin ya tadi kita tidak uh, apa namanya berprasangka buruk ya. ya mungkin keterbatasan dana waktu atau keterbatasan uh, sinyal jaringan yang buruk atau yang gimana gitu ya jadi silahkan diikuti sukses selanjutnya Sebelum sesudahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke pak. Oke Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.